Pemenang giveaway baru ditentukan secara random dari komen-komen yang ada Total yang ikut semuanya ada lebih dari 140 orang Dan hanya ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkannya Pemilihan ini dilakukan secara acak Dan dilihat oleh berbagai saksi yang ada di server SCP Foundation Indonesia Dan inilah mereka yang mendapatkan hadiah giveaway SCP Foundation Indonesia Diharapkan para pemenang giveaway kali ini untuk mengontak kontak SCP Foundation Indonesia yang ada untuk mengisi biodata dan juga memilih hadiah yang mereka inginkan nantinya. Dan jika nanti tanggal 6 belum memberikan biodata yang dibutuhkan, maka nanti hadiah tersebut akan dipindahkan ke peserta lainnya. Bagi kalian yang belum dapat, jangan bersedih atau putus asa karena kedepannya SCP Foundation Indonesia juga akan berbagi hadiah kepada kalian juga di hari-hari kemudian yang mungkin nanti kalian akan dapat juga. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap stay di channel kita dan selamat kepada pemenang yang ada.